kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti empat, lima, ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan.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 Kenang, kenanglah kami Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu Beribu kami terbaring antara karawang bekas